Oh huh? Indonesia, Indonesia kaya uh. Indonesia Oh ah, uh. Berarti baru kali ini ke Indonesia? Before uh, uh, 옛날에는 mm. Scoomer 갔는데 Ano, uh, hanya, hanya. Ah, oh, hanya? <laughs> Wah, mantap ini guys. Dia mata Indonesia. tanggal tanggal 8 bulan 2 Wah, mantap. Aku pengen ke Korea. Wah. Hmm? Bisa jamin aku? Aku, aku pengen uh, video mandro, mandro aku si pondo. YouTube, video apa uh, video vlog uh, about Korean bisa bikin itu apa ya namanya surat enggak ada nggak jadi yang nonton berapa i'm not streaming ah jejar Terus yang ngurusi kucing siapa? Hmm? yang ngurusi kucing, kucing goyangi. Ah, emma. Oh, emma Tapi, uh, Bumonim Eko chat aku 15, oh, 15, 15 Ca, oh, hmm. Hmm, rasa, rasa. Berarti deket dekat dengan orang tuamu. Wah. Hmm. Hmm. Yeah. Ah pengin banget aku ke korea kapan aku bisa ke korea? gak ada penjaminnya tapi <laughs> bikin penjamin gimana sih caranya? kan, dapur bisa kamu jamin aku <laughs> ntar aku lagi ngumpulin duit lah buat ke korea hmm, tapi mm. tapi aku nggak ada penjaminnya sih ah. mm buat bab saram temune mau kemana ini? onj, Jakarta, Jogja, Jakarta, Jawa Tengah, ha. Bali, dan ah. okay. Sulawesi. Surabaya. mana? mana? obek 200.000 200.000 Oh. <laughs> Oke, okay. nice. <laughs> Udah ditukar semua apa dalam bentuk dolar? Oh, <coughs> uh, karena Ini kalau uh, Indonesia won baku mian Ini dollar Indonesia kasep baku mian kamu bikin kayak wallet bitcoin aja, kayak Ethereum, USDT ada itu. Nanti bisa ditukarkan. Kamu paham cryptocurrency? like bitcoin, ethereum. 그런 거안 ah, all, all uh, in the world. Mm. Bisa. kamu bisa 비싸. ada USD, USDT <웃음> nanti bisa don uh, Indonesia tun, and uh, other crypto maybe. Mm. Berarti uh, plan kamu seminggu satu minggu ini live streaming terus online uh, untuk ketemu orang Korea Korea uh, untuk ketemu orang Indonesia Jakarta Jogja, waduh aku jauh ini dari Jogja 5 jam <coughs> uh, pacarmu nggak pulang terus dalam rangka apa ke Indonesia gitu? Kenapa? Karena ini, kalau ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, kan nanti statusnya berarti jadi warga negara korea atau gimana? Ini kok, uh, visa iso. Hmm, uh, visa nikah gitu, uh, visa hmm, arasi, arasi. wah mantap. Aku mau nyari orang Korea aja lah. <laughs> Tapi jarang ada loh. ya maksudnya uh, ceweknya, yuk, uh, yuk Janan uh, sarang Janan uh, Indonesia Sarang uh, Cukup manis Pongi <laughs> Channel coba. coba. coba. coba. coba. Ayah, channel coba. channel so. ID, Instagram ID. Instagram. Hmm. SNS Opsol Coba Instagram. Nah, Instagram SNS apa -apa. Yeah, okay. so. of... sih Kok malah gitu. Iya, yeah, jangan. Hmm? Jangan I'm not beauty, don't look into my Instagram. Guys, ini bahasa Koreanya jago kesiaap. Bener lagi ngomong live. Guys? Guys. Salam kenal Aduh. ya, Guys. <laughs> Bang Jack Korean ya, Guys. Mohon infonya, Guys ya. Bisa uh, ninggalin pesan di YouTube channelku Bang Jack Korean. Uh, aku lagi live. Eh, jangan live dong, ya ampun. <laughs> enggak, <laughs> enggak, enggak, enggak live, enggak, enggak live. <laughs> Enggak lai Enggak, enggak, aku enggak Bohong beneran Hai. Kenapa? Youtuber kok malu-malu Tau nih Youtuber gimana sih malu-malu hmm. Ka Kamu sering ketemu orang Korea? Iya uh, Iya makanya masuknya ke server sini uh, Tapi kok punyamu Indonesia connection -nya? Iya enggak pakai Nggak wifi, perlu VPN kan kalau itu masuk langsung masuk aja langsung pilih country aja enggak bisa enggak pakai VPN iya eh, enggak usah pakai VPN enggak uh -uh. tahu ya dari laptopnya sih langsung bisa oh, enak banget laptop berarti udah kayak IP gitu ya kan? kayaknya hmm, mungkin dari browsermu mungkin dari kayak web browsernya ini pakai apa safari oh iya safari ada IP -nya. <SILENCIO> dong, IP, -nya, IP nya Jangan di dong IP nya jangan di Enggak, aku nggak bisa Enggak kan? Bukan hacker kan? Tiba-tiba lah Aku bukan hacker oh. <SILENCIO> Enggak, kamu mau ngomong Nomucarasa Tok-tok Enggak, aku baru ketemu kali ini yakin cewek bener bahasa koreanya jago eh ada berapa Gak, ya? ada tiga kali ada eh, banyak tahu orang indo cewek jago bahasa korea enggak, yang aku, oh aku itu berarti satu ya indah terus diampus indah tuh jago banget sih memang. tapi dia lebih ke inggris sih bener iya kan? bener, kayak uh -oh. dia prakteknya bahasa korea cuma dikit aja sih tapi gak tahu juga itu mungkin ya tapi aksennya bagus dia karena sering lihat tapi kalau kalau aku lagi stay di Korea ngerti kak? hmm? anyah, pokok ngijin cincang <laughs> pokok ngijin, aduh arah enggak, aku di Indonesia Ya, arah so. terus aku ketemu adu siapa arah. Arah. itu yang youtuber jauh di angku satu Teman ku satu, tapi dia bukan youtuber berarti. Empat Tapi banyak kok di sini youtuber, streamer gitu. Hmm. Tapi dia, mereka, mereka nyari konten. Cuma mereka kayak nggak ngomong gitu loh. Maksudnya? Eh aku kayak ya gitu deh. Hmm. Hmm. Hmm. Sama, Sama nih. Ada berapa sih? Gak. Aku Ida. lagi bikin satu bulan yang lalu. Baru bikin aku. Jadi belum. Oh iya. Nggak, masalah, enggak, maksudnya enggak lu beli, beli, uh, beli uh, bendera hangguknya mana? ya sablon banyak sih kamu ke digital Astaga. printing aja iya sih, lupa <laughs> tapi ini original Ay oh iya ya, ya. pernah kerja di korea? enggak tapi kok mau belajar bahasa korea? cuman tahu aja sih, aku enggak mau belajar bahasa korea itu karena apa ya, aku sendiri enggak oh, Ya, aku jima. Aku jima. Anya jima. Oh. bisa jima. Aku Ah, Aku jima. Aku Kamu lebih expert Aku dari Aku mungkin? Enggak, enggak sih Jangan. Enggak, karena suka suka suka korea itu bukan cuma karena dan sih. Aku jima. Aku jima. sih jima. Aku jima aku nggak pernah aku nggak... bohong, bohong kak aku nggak pernah, maksudnya nggak pernah nonton film Korea, drakor, atau K-pop aku nggak paham, misal kamu nanya K-pop kayak apa, itu aku nggak paham, nggak ngerti misalnya aku nggak begitu tahu sih, nggak mendalami cuman aku bisa ngobrol bahasa Korea dikit-dikit aja sih hmm. <tah> cuman apa, apa ya, tapi kamu kok kayak, wah uh, kayak perfect begitu terkait perfect apa intonasinya? dia ya, bahasanya bagus. Intonasi itu masih belum bisa perfect uh, Korea sih. Maksudnya uh, ya, susah Tara. juga sih kalau aksen mau menyerupai orang Korea ya susah juga. Lagi Ak aksen Busan bukan susah-susah ah. ya. Oh iya. Yeah. Kebanyakan kebanyakan tahunya aksen kayak Seoul gitu kan, Kayak daerah Gyeonggi-do hmm. gitu kan. Jadi kalau hmm -mm. kalau Busan itu kayak susah kayak Bamuna gitu kan. <laughs> Pokoknya... Anin ah, nah. Dew? Dia tuh kayak ada kayak gitu-gitu ah, Mbak namanya Satori atau apa itu Susah dimengaruhi Iya, Satori Satori maja hmm. ah, hmm. Aku aja Perlu dengerkan Bamuna Ah, Bamuna itu apa? Aku gitu kan Mun? Bamun? Bamuna gitu kan. Bamuna um, Udah makan itu kan Tapi ngomongnya Bamuna gitu. Bab? Hmm. Bab? Kok jadi bab? Bab ya Iya, cepet Lalu gak nyepet. Ah Terus apa ya? Iya sih, tapi aku lebih suka logat kayak Seoul, Yong gitu. Itu gila, ya. oh, kaya, oh, kanan deh. odi, odi banyak kaya. banget tuh, odi Oh, di kanan deh. Odinya. aku kemarin ketemu, wah, cakep cewek Korea, cakep banget. Dia rambutnya pendek, mm -hmm. aku kan ngomongnya pakai bulan malam, dia marah-marah. <laughs> Oh iya. iya kan kalau... per pertama kan aku ngomong, tapi dia kan pakai bahasa Inggris kan. Kayak dia itu mm -hmm. kayak pingin pakai bahasa Inggris, tapi kan aku lebih ke bahasa Korea. kan Tapi oh, setelah Korea. Uh, aku ngomong, aku ngomong apa sih ban mal. Aku Gigi, gitu, ya? Banmal. Ngomongnya banmal, kayak mau kemohhe aku ngomong ngono kan. Aku ngomong Oh mohei, langsung dia marah ya? Enggak pakai yo kan? Wah murah kok Kamu pakai langsung bahasa, bahasa ban, saya langsung diskip tapi sering ketemu kalau ketemu ada mabok ah, gitu kan wah cantik bener orangnya aku cantik asyik. memang orang cewek <laughs> Korea tuh <laughs> itu kayak cantik. berapa ya 90 95% persen itu perfect banget N -n -n. mereka tuh putihnya itu beda sama kayak putih kayak aku gini tapi gitu. kalau putihnya putih kulitnya paling sempurna itu cewek Rusia kulitnya enggak ada bercak-bercak kayak bule. Oh, iya. Sih. Rusia, Rumania itu kulitnya paling bagus menurutku sih ya. Mm -hmm. Soalnya apa? Kalau, kalau kalau bule itu kan ada kayak bercak-bercak itu kayak apa? Iya, iya, iya, freckles. Tapi kalau mm -hmm. orang Rusia, Romania sempurna. Wow. Kulitnya sempurna, putihnya putih sempurna loh. Enggak kayak bule caparsa lulus kok. Heeh. Hmm. sih Korea juga gitu. Korea. Dia sampai ke betis-betis tuh kayak wow, idola banget. <laughs> Tapi dia nggak cebong. Oke, isu mereka itu nggak ada yang pakai air kayak dindo Pakainya makanya culture shock itu aku lihat di YouTube, YouTuber Korea itu Kayak yang datang ke Indonesia pertama kali kan kaget Loh kok ada airnya? Iya iya. Kok gak ada tisu gak ada gitu pikirnya. <laughs> Sama kalau kalau kalau bule tuh kayak datang ke Indo tuh makan di warteg. Hmm. Ah bule tuh kalau makan di warteg tuh dia bingung Eh hey, kenapa ini tisu toilet ada di atas meja gitu. <laughs> tiba langsung Oke okay, oke okay, we go out, we go out. Langsung mereka langsung Oke okay, oke okay, we go out langsung keluar karena tisu toilet kan yang di dalam tempat-tempat itu. Yeah, yeah, yeah itu di itu ya bundar-bundar gitu ya. kayak culture shit itu what the hell oh, Indonesia nih kayak <laughs> ya <Yeah, laughs> di toilet dijadiin orang, di orang di Korea orang Korea juga gitu kan. Nuh, di Wajangsel kok pakainya air. <laughs> Aduh sadanya. Indo disrupt gitu enggak diseka-seka. <laughs> Tapi kalau yang aku lihat sih kayak yang itu kayak Yunanona terus Preselia itu pernah lihat? Alam, alam. ada orang Korea masuk Indonesia kan. Wah, hmm. kaget kan dia cerita gitu. Hmm. Pasti sih. Kita juga kita juga ada culture shock sih di buat uh, kita ke mereka kayak mereka itu kalau makan ramen atau apa ramyeon pasti makan di pancinya. Oh iya, kan. Jadi kita. mereka tuh, mereka nggak taruh lagi di piring kayak kita kan. Terus? Kalau mereka tuh di pancinya. Terus terus kalau minum itu ya habis kan sana makanya kan pakai mangkok kan. Kadang minum. Nah, makan... wow. so Mangkoknya itu buat minum, habis buat makan itu buat minum. Iya. Di sana. Dan mereka tuh syoknya lagi kalau di, Indone di Indonesia tuh minuman segalon-galon. <laughs> mereka biasanya cuma botol satu setengah liter, Bang. Ya ya ya, ya. Kay Kayak kagok mungkin kali yang, nih oh. di Indonesia gilek minum sampai se segalon-galon gitu sedangkan mereka di cuma di dalam kulkas ya kan. aku, aku kemarin sempet sih di sini kan tempatku kan ada orang Korea. Aku ditawari kerjaan. Uh, kayak jadi Hanguk Bonyoka, tahu? Mula. busun busun mari arenya Hanguk Bonyoka. Bonyoka. Ha? Mula-mula natu mula. -mula, nah, mula. Ya, translator gitu lah. Ah. Hmm. Khusus ini... gitu jadi jadi kayak penterjemah itu di sini kan ada pabrik Korea kan. Aku aku sendiri aku juga nggak tahu itu ada pabrik orang Korea. Aku juga nggak tahu kan. Temanku nawari, temanku nawari. tadinya temanku Mas kamu jadi guru ngajar aja di sini. Uh, itu kan. Ah, aku nggak berani lah ntar kalau yang diajarin lebih expert dari aku yang malu kan. Terus gitu. Nah, terus oh. dia itu punya kenalan punya relasi orang korea ternyata uh, dia baru hmm. kenal sih baru kenal katanya orang koreanya itu nyari penerjemah, hmm. nyari penerjemah. Hmm. dicoba aja kak iya aku udah gini ceritanya gini aku nyoba kak. Aku, aku gak nyoba pertama aku males lah aku gak mau kalau kerjaan hmm. kayak full time kayak delapan uh, jam kerja, 10 jam kerja, uh. kok gak senang, gak? Nah, terus, uh, aku nggak seneng lah. Terus aku nggak, terus si temanku itu nawari kayak guru-guru uh, lembaga pendidikan itu loh, dia kan ngajari bahasa Korea, tapi kan dia pas praktek di sana nggak bisa ngomong apa-apa. <laughs> ah benar banget. lo heboh aku denger cerita temanku itu. Wah, pas di sana pasti interview nggak bisa ngomong apa-apa ya. -apa, gitu. Ya dia, maksudnya si orangnya itu paham dia uh, apa namanya, Ngomongannya uh, bahasa Korea itu paham, cuman dia mau ngucapin jawabannya itu agak masih susah. susah. Nah, ah benar. Ah. Katanya temanku itu seperti itu, jadi udah rapi. <tuk> ya dia bisa baca bahasa hanggul gitu, bisa cuman kan. Hmm, tapi gelapannya. jawabnya, A -a, jawabnya yang agak susah, Kay kayak belum, kayak puluhan, fluen banget gitu." A -a, ada, ada yang belum maksudnya sampai fluen banget gitu, ada yang, ada yang, ada yang, yang dites itu berapa orang? Tiga orang pertama, kagak. Dua, dua, nggak jadi belum bisa gitu kan terus yang terakhir itu gurunya guru kayak dia dua, bahasa korea kan di lembaga pendidikan dua, oh. dia ngajar Korea kayaknya lulusan oh, kuliah dua, ya, enggak dua, dua, dua, dua, dua, tahu dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, jadi kayak Iya coba so Ada orang Korea mau masuk kerja di pabrik itu. Jadi dia disuruh kayak main sama orang Korea. Mau kan uh -huh. orang Koreanya itu Ajosi-Ajosi dia enggak paham bahasa Indonesia. Jadi uh -huh. kayak jadi mandor suruh kerjasama sama Ajosi itu. Jadi kayak ah, eroki-роки kamu kerjanya begini begitu. Uh -huh. gitu. nah, terus pas uh -huh. di interview dia enggak bisa jawab. Ya ampun. Terus aku ditanya, Udah mas, kamu ikut aja kan? Ikut, ikut, ikut <laughs> interview kan? Coba-coba. Interview. Aku bikin kayak apa namanya kayak CV-nya itu seadanya nggak perlu doa apa? Iya bener. Nggak pakai bahasa Korea, Enggak tulisan Hangul. Nggak pakai tulisan Hangul. <laughs> pakai Hangul kan? <laughs> iya. Ya, tapi, kalau mau, basic itu, Ta -tapi kalau mau lihat tapi aku enggak kalau mau lihat akar bisnis TV, TV itu melihat dari ini aja yang mau kita mau apply paspor nah, mereka kayak gitu tuh tapi aku enggak pakai aku enggak pakai kayak SKKP aku malas ngurus ke kepolisian SKKP nggak apa-apa yang penting kan bisa bahasa Korea kita kan kayak punya skill e lah, kita, <tuh> yang dilakukan skillnya kan baru yeah. kalau misalkan udah oke okay, baru misalkan dituntut bikin SKKP tapi kayak, kayak, kayak apa kesananya kayaknya nggak minta SKKP atau macam apalah yang penting uh, punya kursus bahasa Korea atau bisa bahasa Korea gitu aja itu formalitas aja sih yang penting dia aku bisa bahasa Korea pas aku datang interview uh, kan aku ke tempat Satpam gitu kan <tuh <tuh -tuh> amang, pak mau ketemu ini, udah oh, orang Mister ini ini kan, Aku ya, juga nggak <tuh> Oh iya bentar ini tak teleponin. Orang korea ada empat. Yang pertama kan datang dari pabrik, pak, pabrik apa sih Pak? Pabrik ikan. sunsan. Ikan. Pabrik... <tuh -tuh> sunsan. Sunsan kalau nggak salah apa yang bahasa, ya. bahasa korea sunsan. sunsan. Sunsan ah, gongjam. Sunsan gongjang Oh <tuh> <tuh> iya kalau nggak salah sunsan kalau nggak salah sih ya. lupa terus uh, huh, huh. si orang, -orang datang oh, hmm. si, yuk, kayak titik kan, ya, kan, uh, uh, uh, si, oh, Iya, aku. dia kan Kalau kan. oh, Korea itu kan hands mereka nah. tapi kayak gitu Insa, insanya mereka. Ah, insya, benar, hanya orang Korea datang. terus ngobrol-ngobrol sama si temanku itu loh temenku yang undang aku mana orangnya oh, ini ya temenmu yang bisa bahasa Korea terus si orang koreanya ngebel ke orang koreanya lagi entah itu hubungannya apa-apa si bos atau mandor atau kayak Bujang Nim panjang nim atau apalah entah enggak enggak enggak enggak ah, olah kantar gitu kan samurutnya ke iya iya iya mau pergi samsung eh samusire ichang olah kantah naik ke kantor lantai dua gitu terus wah oh terus saya kan ngomong ke temanku ini disuruh naik ke lantai dua wah kok kamu paham ya paham cuman tahu aja kalau bisa bahasa Korea ya cuman bahasa sepele ya Pak cuman kalau iya itu bahasa bahasa masih nggak tinggi sih masih bisa kita pahamin sih yang susah itu kayak bahasa rumah sakit itu agak susah rumah sakit ya kedokteran iya, itu iya, tuh agak-agak uh susah aku juga nggak paham tuh terus bahasa penyakit-penyakit itu ya mm -mm, mm -mm. soalnya kita nggak soalnya kan kita enggak berhubungan. maksudnya itu kan. mungkin kalau dipelajari ya gampang sih iya <tuh> iya terus Kaca Korea gitu kan? hmm. minta sih, berapa? Aku bingung jawabnya. Tahu enggak aku ditawarin berapa? Yang di, dia punya cabang di Jakarta itu gajinya 15 juta. Eh, tahu. mau dong. Aku juga mau, cuman aku mau ngucap 15 juta Ntar kalau nggak bisa kerja kan malu. Dia sih, iya sih. Nah, kalau kita kurang kompeten ya. Iya, aku makanya bingung aku masih kayak permulaan belum ya? uh, aku mau 10 juta aja bingung umr <tuh, tuh, tuh>, paling di tempatku juta seteng. atau mungkin kalau sama insentif atau apa mungkin 3 juta 3 juta setengah <tuh>, kalau 10 juta apa enggak tiga kali lipat itu 300% iyalah makanya Apalagi 15 juta aku, ma makanya aku kalau aduh aku aku, aku sendiri itu kayak apa ya kurang ah kurang percaya diri mau ngucap nggak Iya benar bener kurang jadi ntar kalau aku hmm. mau ucap 10 juta 15 juta apa yang bisa kamu perjaga ntar kalau iya itu sih, beban ya, jadinya beban ya kalau karena sananya ngomong, il chalmote, il sih, terus aduh itu, langsung udah, lo gak bisa kerja, itu kan aduh, iya sih, paham-paham paling kalau pabrik itu, kita tuh harus menguasai pabrik kayak konsumen atau gimana paling kan, mereka kan paling bahasanya itu kan sama apa produk yang dia ciptakan paling kita harus tahu tuh kategorinya yang aku kan? mm. yang ngomongin aku aku yang ngomongin kamu paham? Hmm. geren ya? kan <laughs> 제비써. 오바네? 그냥 제비써. I oh no no I think I think you said that have you ever been to Korea? Yes. Hanguk kaseo 아니면 Hanguk. 가세요. <coughs> kalau sana -so. 가세요. -so. Mm. Ah. Ah. so I say so oh. I reply. 영어 잘해요 mau lebih expert mana? di korea atau bahasa inggris? pot tapi lebih ekspor pasti ke bahasa inggris sih bahasa Korea koreanya aja lancar gitu, apalagi bahasa inggrisnya? enggak juga enggak, jangan begitu enggak salut aku, hormat sama suhu, sifu ayy, anji, anji, anji ya iya, anji suhu anji, 우리는 징크 이름이 뭐야? 페피타. 페피타. 아스토페 coba okay. Keluarga pinter bahasa Korea semua ayo. Keren ini, eh Instagram coba Instagram, Instagram, Instagram. Oh, buat of you. Hanado, Hanado Ya, ya iluwa hmm. Ini hey. berapa? Hanado sel. Lama, lama, Anya-anya. Uri Uri ga kenyang. Gongbu, Gongbu, kerigo, YouTuber, kerigo K-pop Idol. Kamu ikut turis saya ke opa Bandung, Opah gitu? Anya? Berarti les private, secara hmm. pribadi. Maksudnya otodidak gitu? Duh, otodidak aja, iya iya aku aja kemarin kan aku nanyi nyari yang gratisan itu nggak ada anjir oh iya aku nanya sering-sering-sering nonton drama Korea deh aku nggak aku nggak aku cari di mana sih aku aku barang kamu punya maksudnya saya apa gitu aku mau tonton juga yang ada yang ada hanglenya kalau bisa ada yang hanglenya hangle ntar bentar ya Bentar bentar ya, Pak. Eh, ini aku kalau hubungi kamu yang... ya, apa? apa? instagram apa? Instagram Opsona-nya. Ya wes WA aja lah, Zona Bono Ju. Aigo. WA Opso, Kak Tok Iso. Aduh, kakak Tok aku nggak pengguna kakak tok Kak, <laughs> ya, masa masa Ani, habis habis Ome TV kita nggak ada kontak lagi. Masnya. Entar aku subscribe deh, entar aku komen itu ya. <laughs> eh banyak, eh enggak banyak sih maksudnya ada beberapa kan aku nggak tahu. Kamu tinggal pesan aja apa.